I don't Iya, dan menikam termasuk salah setunggal dikumpulman yang tak memakai berdekang selesai atur turban hingga minggu pilih keinginan malu Bapak, yang mengajarnya pas tekanan jatuhnya Tuhan, ini jadinya cita-cita dan cita-cita menawi. Maka untuk pengajian, berarti di anak pengajian ini, evi panjutan Ja, maka, penting Catuk, penting. Makanya nanti dengan supaya pengajian tentang ajaran ajaran Yang cuma ngajar pantas kentur jadi sesuai janji Negeri Insya Allah. Saking Jadi ilmu Gede, Jira, Memani, G, Ame. semangat. ya tapi aja patung kedudukannya sangat bireng terus buat terlalu detail makanya kita bisa mengguruhi mati bakal bisa dan bahas masalah pembagian banyu, ini masalah bayu mutlak, tapi jadi ini ini Banyu mutlak siapa? Banyu sing tiba sekang langit, metu sekang gun, bumi banyu mutlak. Banyu sing oleh timbul bikin juble anak itu. Lagi pembagian banyu sing juble ala patang bagian, termasuk uconjerone ala banyu sing sulucin bisa luruucin sing suci tapi orang bisa mau kena anak bayu sing mustafa, anak bayu sing musambas, anak bayu sing makruh diunggok anak makruh sama sekali orang bisa diunggok nah ini ini, eh bisa panggung termasuk bayu sing berubah warna, rasa, mangung yang panjenengan dengan ngertos-ngertos niki -ngertos, mesti ngati hati teman-teman orang asal aman tempat dua jempol lampu sembilan, gitu batangnya. apa orang langsung tuh bilang nih, orang sama kita yang ada beli. Ini ada pulsa, gitu ya? Sehat, senyum, Bismillahirrahmanirrahim wallahul mu'allimur rahimallahu taala bihi wa lanaa bihi wa bi'ilmihi wa bi'asrihi maraini amin ya rabbal alamin Bismillahirrahmanirrahim kitab thaharah kita akan renangkan suci di Al yahu utawi bi rokirobani Iku ala arba'ati aksami ingata papat piro-piro dun-duman macem maksame kata patan bagi-bagian Di luar pikir, mau oh, sing jumlahnya, ini jasna jumlahnya Sing pertama To hirun utok hirun woyupakarun Banyu sing nomer pertama Tohirun bayu kan Suci mutohirun tukang bisa nyuci air makruh. Berarti angin anak kalimatnya tohir, mutohir, mutohir, mesti anak tohir, mutohir makruh Anak banyu tohir mutohir sing ora maku, anak banyu tohir mutohir sing mak mappuluh. Ya, guys, bener-bener, insya Allah Pulau Cilacan kan seunggal semoga apa Anak-anak ya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, tak iya, iya, iya, sing tak terang nge toh hir mu toh hir huyuh makruh suci turun uci agar terus orang makruh di indah maksudnya nge banyu mau banyu sing dhate suci banyunya suci, orang anak najis makanya biar ini banyu toh hir banyu mau dhate suci Ya. Lah, mutahhir banyu mau wis suci bisa kanggo nyucikaken sing dimasuk banyu citaken siji bisa kanggo ngangkat hadas sing loro bisa kanggo ilangake nah Paham ya? Berarti bisa gue ini Fungsi ngangkat kardus kalau inilah akan najis. Artinya, nopo, menawi manja dengan ngage toya niki sakit ngage wudhu, sakit ngage mandi wisak. Lani tunik tunik pun termasuk bersiap najis. Mm -hmm. nah, ini Niki baju tohir, motorhir, goyang dan penggunaannya itu tidak dimakruhkan sebab wonten wonten dimakruhkan nah, contohnya contone napa banyu panas panas sing dipanasi nggo terik matahari terus nganggo wadah nganggo legeg nganggo wadah nganggo, nganggo, nganggo seng dan lain sebagainya keum panas makruh digunakan <tuh> jelas niku Lasarate nah, pengin bisa diumumin Bayu Musa mas, udah nanti adminalisir saya terbuat dari bahan tambal, bahan tambang, bira -bira, baga, mesin, seng. Loh, kenapa di Marunga. Sebab menurut medis. Kedok tenang, banyu panas di tempatnya nih banyu bayar lokal. Maka, zat-zat dari benda tersebut bisa dada karena ketika mau atus, Mau hmm. hmm. apa? Baik, ning awal. Mau dada ya, kangen, penyakit. Dia yang mau, mereka ning awal. jelas, Bu. Wajib, muni aja, muni kecil. Roslanjur, sing selanjutnya banyak tohir, mutohir nih yang suci, mensucikan. Sing dimaksud nopo KB bayu, sing mudun sekang laik, metu sekang bumi. Terus warnanya apa baik? Warna apa baik? Maka, Banyu Kiai mau dia kali. Banyu sing bisa memenuhi syarat diarani. Banyu mulut kelak. Oke, Banyu sing belum kenal nama apa. Kue, bayi Banyu sungguh-sungguh beresik. Banyu sing temulung sing mami. Udah dingin, termasuk bayi toh. Biar motor ini. Only bingo, only. Bisa menggunakan kadas orde, right. tenang gue singa tuh cikal najis asal. Ah, nah niki, leh, sasang pun ngertos pengertian banyu suci, singa banyu suci tuh nyuci ake, okay? ataupun tuh hemutohir, nah niki turun tekanannya durung nih, turun kudu anak syarat sangat teh, bisa nih banyu mau majin baterai banyu toh nih niki kudu dilaksanakna salah nah, siji. Law pamawon banyu sing kebusara tata te wirutahir. Sing pertama banyune mau durung ditunggu engko sesuci. Syarat banyu tahir mutahir sing pertama banyune dulu pernah nggo sesuci. Angger wis pernah denggo maka arahnya duduk tohir tohir, tapi baru mustahak berarti yang sampaian tohir tohir tiba-tiba sekarang lakit, ataupun sekarang sih nah, cuma selagi bayu kia burung kintin jelung nganggung tangan bayu kintin jelung tekan aja besi ngaran yang tangan yang lebih buning jelung bayu durung kia aran mustabah tapi yang misdi angat tangan yang panjangnya lebih bayu kia diarangin bayu mustabah jelas? pak, ketiga eh, keder berarti ini sedikit ya nah, ya. anggerana sesuatu benda yang dimasukkan anak unsur sengaja Panji dengan membukakan cintik maru Banyuki ya? selagi tangannya Panji dengan es ini yang maka Banyuki mau diarahin mustahkan tapi yang tangannya miski saksikan Banyuki jatakan maka Bayi jelas berarti hukum sama sekali tidak mengguruh buku sesuci ataupun hilang najis sing pertama atau contoh menyusaplah, menyusapkan panjenengan dulu -du tunggu, oli langsung singkran, ternyata apa? Ningkono panjenengan misal ditunggu berarti suara bisa terdengar lagi. wis kenang ciuman tangan, gue sesuci, gue butuh, gue apapun maka orang bisa, makanya caranya ini, ini, ini angkat-angkat bayu sajidukan bayu ini mepet sajidukan ajar tangannya kecil, angkat tangannya kecil, sampai ngangkat, mis Ustadz, caranya apa? diberujukannya benar, ber ngomong apaan jeneng yang berbeda diberujukannya Banyu sing tibanan bekas kutu panjenengan dengan sing pertama tibanan sing pertama. Bason pertama hukum mewah, pasuhan kedua ketiga hukum mesur, suna. sunan sunat Yen ya, tetesan sing pertama, santanjen dengan wudhu terus mau sampean juruk mana terus tiba tembok maka banyutnya dihukum mustahaman jelas? hati-hati nah, jadi, aku bayu itu, pas bayu ini, aja bayu ini, ya, teman -teman. <tik> ah. ya pas masih hukumnya wajib bisa <tik> tapi, agar tiba dua ketiga orang dihukumi bayu musta' berarti semua itu yang paling langsung ada kayak orang usah muni telung yang wajib. sakit batuk sing pertama niku dihukumi mustakmal. Nah, Basuhan yang pertama dihukumi wajib. Saben netes mari kene, tangan tepluk netes. Mustak larune iki mboten sak dipungki. Nggih. Datebutan. Lah nek iki. Yo anggenipun kan? pertama terus ini di pasuan pertama tangan ini bisa. orang di pasuan pertama paling jenis dengan tapi orang di ngontong, bisa ngomong. berarti kan orang tiba, nah terus di rauh nah. itu banyaknya sih tau gitu ya pasuan itu nah ketika jumut mana yang banyak di prosesinya di tangan kok tiba tes dari pasuan yang telah keluar banyaknya orang yang karena Basuhan Simploro Kumesul Suna Suna. Iya. Yeah. Nah, Hati-hati. Bagaimana puluhan ibadah diterima Allah Sholat bagaimana salat ini penting, penting Jelas, ada yang jelas, poin selanjutnya orang jelas, terakhir, nakor nakor sih, apa orang? Sing pertama, ini turun dienggol nggonyo jikna maksudnya nggonyo jikna wabdus habdas besar, habdas kecil atau nggol ngilang kena najis syarat banyong tohid yang pertama, banyong sama sekali itu anggap setelah berarti ada banyak mustahil. Sing nomor tali syarat banyak Tohir Liku banyak net turun pernah kecampuran kalau benda apa baik sing suci. Hmm. Untuk gambaran Pak Bu bayu burung pernah kecampuran ataupun burung kecampur taruh barang sing suci liyan. artinya apa? kayak misalnya anak bayu 11 panjenengan dengan bodoh bayu bayu 11 kalau banyu banyak banget kayak bayu itu sama bayu ketika wis adum dihukumi tetap tetap muntah walaupun wis pernah digun oleh itu oleh itu sekarang adus jadi mandi besar angsa oleh itu ngilang akan aja sekali karena ini itu ini itu itu itu sedih makin agar anak panjangnya tiba kena opi, lari banyu panas jadi banyu kopi banyu kopi masih <laughs> bayu panas di kok? Kopi. Teti ne bayu. Oh, bayu? Kopi. Lah bayu kopi niki namine dudut tohir mutohir malih. Hmm. Karena apa? Wis kecampuran karo kopi sing asale bayu biasa kecampuran kopi kopine suci. Suci benda ini suci kopi ini tapi apa? ketika bisa dibanyakan kopi maka statusnya banyaknya suci tapi orang bisa menghilangkan kadas orang bisa mengangkat najis atau menghilangkan najis <tuh> jelas? kalau ini aja wujudnya tidak boleh dibanyakan kopi iya, baris ya kalau menang-menang tidak kopi, berarti tidak blast iki pokoknya kecampuran apa-apa. kecampuran kados niki tapi banyak al Sebab ya kopi kopi kok iki cair Ya syaratnya si nomor lorong, bayu ini durung kecampuran benda suci, liyana atau misal panjedengan gue bayu sadungas terus ditibakakan sirup jadi ini bayu sirup niki jin jadi kados katus peristiwa tadi jadi kayak banyu kopi, banyu sirup, mau suci, tapi orang bisa nunci, kenal I -I. nah, tes, suci, tapi orang bisa untuk mangkat kemudian nah, orang bisa untuk ngina, kena, najis nah, sikit, nah, sati-hati ya, harus ngerti, subah, not es juus bangsa merah pantas kali kok ini jenis Banyu mutaboy, berubah, sehingga orang bisa ngangkat orang bisa gak singarane najis, niku syarat singkabin kan kali, yang itu jadi atau bisa jadi misal dicampur teh Banyu terus dicampuri teh maka duduk arahnya Banyu towing- towing balik sebab namanya Banyu wedang weda teh, weda teh, weda manis? weda teh, weda teh, weda panci weda teh, weda banyu terus teh, weda teh, weda tomat Tinta lay asam, sayur, tinta lay kuliah dene, sayur asam. Dan ini yang wis tutup banyu tohir, tohir. Karena lama lebay wis kanti sayur asam. Lah bayu sing kayak gini gugut kurfo, yudutermas mau bayu muta. Lah segi berapa? Berapa? Telaah. Berapa? Sabi. Sabi segi. Uji. Tali ini di tujuh jumlah banyu sing darah bayu banyu. Langan itu uji. Malah kalimat awalnya pulau saja. Saben banyu sing tiba sing langit, karometu sing bumi. Niku termasuk banyu mutlak dan termasuk banyu tohing motor, yeah. warnanya gede, warna walaupun warnanya gede, sumpah walaupun warnanya gede, sumpah walaupun warnanya walaupun warnanya gede, sumpah walaupun warnanya gede, sumpah walaupun warnanya gede, sumpah walaupun banyu yang betulnya yang sumber warnanya coklat tau langsung bu, pak langsung bening apa kotor kayak bisa walaupun coklat, walaupun banyu payok, banyu yang betulnya sekarang yang bumi maka, banyaknya mesti bisa kau kehilangan. bisa kau sekarang akan kehilangan. Karena, karena sesama, sesama, sesama, waktu, sesama, sesama, sesama, sesama, sesama, sesama, sesama, warna coklat, sesama, karena sesama, lumpur, ataupun misal sesama, sesama, sesama, sesama, sesama, sesama, apa sesama, sesama, sesama, singkulipai dasar yang munculnya bayu mau maka orang gue arti sifat ngelahakan bayu mau artinya apa? anak-anak bayu kali terus lurut orang bagi apa oleh buruh suci, oleh buruh ilanakan, atau buruh jika kena najis aku rasa begitu? gak, kata Mengurus kamu sampai ke jauh eh, belenggu sih gaib. Lu Untuk lumpurnya di lumpurnya Saya jem curitanya, baju bening terus diteblukakan lumpur dulu. anak reaksi campur tangan yang penuh, dan lagi ya saya cari Bayu Muntah Bayi warna bayi. karena ada musuh tangan, benda asal Bayi lumpur, terus sumberan anak apa jelas ibu? Negosium nomor muto. Niki boten wonten najis sing tiba ing jerone banyu mau Laka najis sing dibandrone ba -ana -sing -ba Ari anak, jis ing tiba mari bayu mau, maka bayu mau orang di aritobin, tobin, to tapi di arit maun -na naja sum atau maun mutar najis -na bayu mutar najis, bayu sing pencelungan naja jis, bayu sing model kayak iya ora pernah ditibur. paham tentang ini? tahun 2011 ya. ketibanan eh ketibanan lain cek cek iya ketibanan bayu dihukumnya bayu nazis lho kenapa sih ketibanan nazis? yang keloro ini bayu ini laka rongkolah rongkolah ini dimaksud kurang dari 216 liter Anggar ukuran kubus kotak maka 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm. Tapi yang ana banyak rong polah batang dua polah atau lebih. Artinya lho, roh 11 liter, ini artinya no polah rongatus enam belas ini ketibanan batang. Yen burung ana warna rasanya, rasa mabune burung berubah, maka bayu mau sing rompolah mutawatwi bedi hukumi di tuba bayu sing nadjis esi bisa di gombo mm -hmm. tapi yang salah sih berubah warnanya langsung gara-gara batang mau. Mm -hmm. Ya, bangunnya patin. Makanya agar anak batang gue tembikar tuh, gue dorong berubah langsung cukup. Iya seumpan seumpama Nah, kayak ceritanya seumpama mah Nah, kayak kan sengguruh. Ya sana harus semuanya kan mestinya harus berubah. Andrew Wis rongkola Rongatus 16 liter. Kok ternyata Siji ditilang eh kuning, Terus Mabune jeruk, berarti banyaknya itu di Itu di gua, di tiupi, Karena salah satu sifatnya banyu warna, rasa, mabu, Wis Anani banyak mau jelas bu? jelas pokoknya najis kecuali mau najis yang orang apa? nyamuk uh, nyamuk mati sing darah orang anjing anak hewan gede mau tengah mati. nah, coro. apal biasa ya, corok <tik> <tik> sing orang pun mata cilik desa semut semut mati di peketepun. Ning banyak ternyata orang banyak berdoa dengan Pak Sito Iruntoir, Pak Jurung Bangsa Sing Najis Ainya Najis Sing Katorma Mata Sing Ya lebih. Ya bu, hertas. So juga yang ngajar-gajar terus ngaji, dua dalam, iya, iya gitu. nah, iya, selagi esing rompola banyu nemo, ketik badan najis, anggut dulu warna, utawa rasa, utawa malam, dicukup, kidung aja, sekarang rompola, set Anger Banyu sing kurang Banyu setitik, ketibanan najis berubah utawa orang maka dihukumi hutan najis. Iya, jadi Banyu Sabtu, ketibanan seharusnya jecek, warna kuning kono, warnanya kuning, mabune durung bacing ataupun dirasakan di mabune durung singarane jecek. Dihukumi Bandung Putra Najis, Bandung si sekecil Najis. karena orang sinkrong ngatus liter? Eh. Tapi anak-anak Banyu sinkrong ngatus liter ketibanan batang, burung berubah warna, rasa mabuk. Maka Banyu Kuek, ora dihukumi mutan Najis, tetap dihukumi Tohir Muto. Oh, nah, iya, ini nah, ya, Terus, mas. Masis. Maksudnya Joko tidur. Kata-kata Katon, Katon. Nah, Terus nek banyu banyune berubah betul kalau di sini ya tapi di sampai ngerti caranya ini di dalam bayunya bayunya hmm. ada hmm. orang atau wibli siji yang kelompok mambu warna rasa anak hmm. salah siji sifat mau maka bayunya dihormati iwaknya tau kan? nasi, ini? ngomong-ngomongnya enak ngomong paham bu? Ini. Ini ya. nah, pokoknya iya didilik mau ngomong Ya pokoknya ancor-ancornya buat apa dulu? Anggur durunya Bu. Nah, terus, nah, balik <tipun> Pertama Kolam ketiban tai cece. Kolam ketiban tai cece. Ukurane Ronggola. mau banyu kolah terus ketiban tai ternyata Ya. Di ini warna, rasa. beru Yen kayung warna yang biasa, terus mabune ya orang ada apa Mungkin. Tapi yang kurang sekang ronggolar das ketibanan baju cecak walaupun orang berubah warna rasa mabu dihukumi mutan najis. sehingga teknawi ini karena apa ronggolar loro yang orang berubah salah si cici banyu bener Terus, dekor paham. Iya, saya ceknya terketir, dinding lagi, besar, dan segala Banyak sumur, mah, banyak sumur, mah, mah, ini rahang, rumah, rumah, rumah, rumah, yang posisinya rumah, rumah, rumah, rumah, rumah, rumah, rumah, rumah, rumah, rumah, rumah, rumah, rumah, rumah, rumah, Ana memasukkan sesuatu benda di dalamnya apa maksudnya? Misal kapurit lupa ya nah, kan? dia kan ngamburi ya sudah pada pedot, Apa apa ya? oh, waktu lupa-lupa ya, bisa. pada waktu itu punya daya maka buddha maka buddha apa? emang nah, buddha karena anak unsur ngelebohkan nyampuri sesuatu, kemarin banyu mau akhirnya ujung-ujung kekaporin tak kasingin apa-apa ujung-ujung banyu udah mampu kaporin dah, itu, itu, itu, hmm. itu jelas? semua ya, ya. sama, sama arti, kan mau misalnya? Baju <tuk> memotong resin, insya Allah bumi berwarna coklat sekalipun. Scusi yang mau tim pahlawan banyu sendiri, banyu kayak sekalipun. ngomong kayak banyu betul gitu-gitu. Ini kau capek ngomong, banyu warna kuning, ataupun coklat. Ini baju tetap itu Walaupun sekarang sudah berubah warna coklat, Bos ya, Hah, adang, oh, coklat. kan mau budi kok nang di favorit nah, banyu itu. Nari, oh, okay. kan dasyamak. Nah, banyu Oh, Iya, pada banyu mau kayak banyu panas, adung, hmm, terus yeah. C c c nah, cara nah, kayak nah, ini. iya sampai iya <tuk> <c> <tuk> <tuk> okay, <sabur. tuk> oh, jadi <tuk> oh, iya jadi ini kok syaratnya waktu sing pertama syaratnya waktu itu syarat Banyu Suci itu cikna syaratnya waktu itu gila Sing pertama bayune ini turun sama sekali di dunia yang pernah di bekasan pekasan saya cikna saya menganggap berarti bayune ini harus yang kena najis arahnya bayu mutana najis kurang sing rompola yang sing pertama sing keloro bayu paru durung kecampuran benda suci liat durung kanjingan teh durung kanjingan kopi durung kanjingan susu, durung kanjingan siro durung kanjingan jus ini berarti banyu si burung kajikan bunda suci di aneh, maka banyu mau esi status tuhil mutohil bisa ngomong cikna suci itu bisa ngomong cikna maksudnya cikna, kena ngomong angkat padas kena mandi besar kena ngomong si ngirala ngilala kena ngaji rebesan si ngomong si pitan saking Lagu itu, wah, anggur sing keempat sekarang sepi berarti status saya sebutlah wis nanti. Searah tahu, wah, wong sing minggol wow, ainul yakin keyakinan yang mungkin banyak keempat sekarang sepi Yang orang nanti sekarang sepi maka status saya es itu bir untuk saya begini rahh jelas paham ketemu yeji ini. ini nah, ampun Dalam sumur banget. mereka atau nah yang pembunyai asli ngingsur orang apa tapi yang anak ngungsur kok pernah buliane berarti dekatan, kue, panggung, berarti 4 kaget sih, yang lakas sumber dandakan banyuk berarti sekarang sama sekali berarti tapi yang WC Oke, paham Bu oke, oke, oke, oke, oke, oke, sarang